teman-teman semuanya apa kabar kalian semuanya sehat selalu ya oke okay, teman-teman kali ini kita mau mewarnai mainan kita teman-teman wah banyak sekali mainan kita hari ini ya ayo kita hunting dulu satu persatu mainan kita ini wah ayo kita mulai teman-teman oke okay, yang pertama Teradeng. wah ini apa teman teman ini adalah topeng optimus prime oh. my davis optimus prime oh, keren ya topeng optimus prime Mainan kita kedua, wow ini apa teman-teman? Wow. Di sampingnya ada pisau, wah, wow. Oh ini pisau mainan ya teman-teman ya, bukan pisau beneran, wah wow. keren teman-teman wah, wow. pisaunya wah. Wow. Oke mainan kita ketiga adalah, wow pistol, wow kita tembak. Wah, pistol apa? Ranger 2000 ribu. Wah, ren Pistolnya kita taruh di sini lagi. Oke, mainan kita berikutnya ada. Uh, merah-merah. Ultraman merah, teman-teman. Wow. Wah, wah, ada Ultraman. Abang tuh. Apa keboisnya banyak? Buat aku. ultraman merah. Keren ya. Wah, warnanya merah, teman-teman. Oke. Okay. Mainan kita berikutnya adalah wow. Ini si siapa, teman-teman? Wah, ini mainan satu atau dua? Wah, ada dua. Wow. Ini adalah Wonder Woman, teman-teman. Oh, wow, Wonder Woman, cantik sekali ya. Ayo. Wah dipukul wah mainan kita Wah, ini gimana ini teman? Ini adalah huli, wah huli, wow, keren ya. Wow dia badannya gede sekali. Aduh aduh lepas teman-teman ah lepas dia teman wah oh ini huli, wah. Yay. Oke okay, ya, yeah. uli. Oke, okay. kita pasang lagi di sini bersama Wonder Woman. Wih, jod, twing. Oh, Wonder Woman. Oh, mainan kita berikutnya. Oh ada. Coco Tino Fikipi. Haha, keren. Coco Tino Fikipi. Wah. Oke, okay, mainan kita berikutnya. Uh. Ada mobil polisi. Mobil polisi warna putih, teman-teman. Oh mantap. Keren ya. <tinyat> patroli sadaran melintas dan melaporkan langsung kepada patroli lintas 0441 untuk melakukan pengejaran. ambil polisi, wow, oh ini siapa teman-teman kuning -teman? kuning, wow ini adalah Harimau kuning, Cita ini teman-teman, ah, -teman. careful, wow. don't oh no, ah, cinta, <laughs> manta, wow. Oh, mainan kita terakhir ini yang paling gede teman-teman oh, ini adalah senapan AK47 wow oh, mari kita coba teman-teman wah keren Wah, oh, bisa buat nembak burung, teman-teman. Oke, okay, wah, mainan kita ada berapa ini, teman-teman? Kita hitung dulu ya. Nah, Tadi ada berapa? 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Ada 10. Ayo, teman-teman, kita warnai tuh mainan kita ini ya, teman-teman. Kita warnai pakai apa ya? Ayo, kita ambil dulu. Oh, yeah Ini adalah Pewarnanya teman-teman Ini warna putih ya Mana yang kita warnai Ini dulu Pistolnya hey. Wah, wow, keren sekali hmm. Oke, okay. warna putih Yay. Kita sikatin biar rata teman-teman ah. Oke Warna putih Lanjut Kita warnai yang mana ya Kita warnai cipahnya. oh Cipta Ya berikutnya yang paling besar nih teman-teman kita kasih warna kuning ya. Oh ini warna kuning. Oh dari ujung. Wih. Wah warnanya jadi kuning. Woi keren. Wah mana lagi warna kuning warna kuning. Wih. Mendermawan dan uli kita kasih warna kuning. Wow. wah warna kuning mana lagi warna kuning ini? Pisaunya kita kasih warna kuning. Oh, wow. oh, wow, ya mana lagi ini warnanya? Yang kita warnai mana lagi, yuk! Oh. Ini dia wow. Optimus Prime. Kita warna kuning, kita kasih warna kuning juga. Ini juga mobil polisi. Semuanya kita kasih ke warna kuning. Wah, satu lagi, teman-teman! Ultraman oh. Wah hampir habis teman-teman Masih satu buayanya Tinggal satu nih buayanya Wah. Oke Warna apa lagi teman-teman Kita kasih warna merah buayanya Kasih campur warna merah, Warna oh, warnanya jadi jadi keren ya, wah, ini juga Optimus Prime kasih warna merah, oke, okay, oh. wah warnanya jadi pulang-pulang keren, warna apa lagi teman-teman, ayo warna biru ya, kita kasih warna biru juga ini. Lumer sekali ah. yeah warna biru mana lagi warna biru mobil polisi kita kasih warna biru ya Wuh. Wah ini dia teman-teman Mainan yang sudah kita kasih warna warna-warni keren sekali ya teman-teman. Wow. Wah. Oke teman-teman. ini dia teman-teman. Wow, mainan ini yang sudah kita kasih warna-warni. Wah, wow, keren. Ya. Yeah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu mewarnai mainan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.